seorang sopir itu enggak boleh terganggu kalau dia terganggu konsentrasinya maka dia akan melabrak sehingga juga, juga dengan hal-hal yang lain, lain kalau adik-adik belajar juga harus konsentrasi adik-adik ya. bermain pun juga harus konsentrasi bermain kalau harus konsentrasi juga akan bagus apapun dia ya. alasing mudah apapun kalau tidak dilakukan dengan konsentrasi atau dengan pengusahaan perhatian itu tidak akan jadi bagus, tidak maksimal dan jadik kali lagi, sakit, lagi, pindah bawahnya, pindah bawahnya, lihat jelas. Tahan dua-duanya. Gila. bisa. Hahaha. Aiki oh, mandra kiri Oke sudah bisa. Sekarang kebalikannya tangan kiri. Tangan kiri bikin, bikin kiri, tangan, tangan bikin lingkaran. Ayo. Ganti kertas kalau saya nanti ngomong satu itu uh, artinya di samping itu satu, oh saya Bis, Enno. Ingat-ingat Satu, ini kompor, ya. tiga, dua, tiga, satu, satu. dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Apa kalau perhatikan saya, kalau perhatikan saya, dengarkan perintah saya. Tapi jangan tergangu apapun oleh saya. boleh, nggak boleh Satu, dua, tiga, pak. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Dua, tiga, empat. Satu tiga ah. Ah, ayo, nama, ayo. bikin tiga tiga, empat, dua, tiga, dua, empat, dua, tiga sama jangan terganggu ya, apapun. sekarang saya harusnya. lagi. <tuh> di sini. Mampak, bisa saya harus ada kita bareng bawah kakinya di atas itu tanpa konsentrasi mungkin bisa. Ini tanpa konsentrasi <laughs> konsentrasi itu juga, juga sisi yang lain. Bagaimana kita mengulang keseimbangan? Seperti tadi keseimbangan antara tangan, tangan dan kiri, keseimbangan antara pikiran dengan tubuh. Kegiran kita terpusat pada menulis nama, tapi tubuh terpusat pada hal yang lain, pada berarti kesulitan juga. Itu bisa dilatih. Semakin semakin kita melatih hal, -hal semacam itu, maka kita akan juga memahami sesuatu, mudah mencermati sesuatu, mudah menangkap sesuatu. Meskipun itu banyak. Kalau kita hanya membaca satu kalimat itu mudah ya, tapi kita ada banyak, ada kalimat, ada gambar, ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian apa-apa gitu. Uh, kalau kita mudah, tetap terbiasa konsentrasi, kita akan bisa mencerap semuanya. Meskipun nggak utuh ya, jelas nggak bisa utuh, tapi kita akan bisa lebih banyak yang masuk <tuh> yo, udah kita. pakai yes th aku Ay ayo semua satu. terserah. paling kita. yo oh. semuanya. semuanya, yo bingung. aku masih di sini, dia bertermenung. Menatap kami memicah bumi ini perasaan hidup ini senang dan susah terasa tahu di isinya kasihku aku isinya dia kuda berlari ketemu hatiku jatuh kesakitan itu dong itu tadi musik lagi yang mau asik. Ayo. Masa cuma, masa cuma berani duduk di bangku dan berkomentar. di oh, iya. Sebentar lagi mau SMA kok Indah Yuk yuk yuk yuk. masuk, Ayo. Ayo para perempuan perempuan. ya ayo. Yang habis ini komentarnya paling kenceng maju ya. Oh, <laughs> <t Baiksi quisilihan> tidur, kasihan saya apa yang puing kalau nggak dibaca. untuk penamaan untuk kalau di teman bersama sang jangga Ternyata dia tak kembali lagi Masa hati ini mati Andekan dia tak di hati Asalkan ada yang mengemanin Perasaan ini akan terkembali Sahabatku akan bahagia lagi Apabila Itu terulang kembali Amin <tuh -tuh> Betapa hati ingin men menyalam Sekarang bagian Di tangan dia Aku hanya ucapkan dalam hati, agar sang hati bisa mandiri, walaupun di bisa tak ke tangan hati, hanya ucapan ke ayam kebeli. Oh. <tuk> Tapi kalau sudah diawali begini, ya hmm. mungkin kita bisa melanjutkan pendidikan ya, uh, ber teater pada anak yang mereka teratur alam-alam. Ya, menurut saya soal kapasitasnya. Tapi tadi banyak hal yang menarik misalnya ketika mereka berhadapan dengan puisi. Hmm. Tetap aja kan puisi itu barang yang asing ya hmm. untuk anak-anak usia mereka. Tapi justru ketika saya suruh mengartikan puisi, kemudian ada banyak hal uh, yang menarik gitu yang mereka munculkan hmm. dengan interpretasi atas sebuah puisi dan itu sangat menarik kalau bisa dikembangkan karena juga mengenal sokokaan dan juga logika mereka juga juga bersubkir atas kata karena kata bagi saya juga logikanya sama juga dengan matematika gitu. punya permintaan-pemintaan tentu ya itu juga dalam ya, satu sisi juga eksat gitu. bahasa itu Kenapa itu memang paling lemah ya, bahasa di Indonesia juga lemah sastra juga, juga lemah tapi dipandang, dipandang tidak tidak exact ya, bagaimana matematika Logika gitu. ya, ya, ya, ya. berpikir itu kan dari bahasa terutama kali Jadi Ya saya terus, ini teringat yang, bukunya Sutardzi Yang hmm. baru dari Gramedia ini ya. Bahwa kadang-kadang penyair merupakan bahwa Kata itu misterius ya. uh, Bahunya, kemarin yang ditonjolkan oleh Ali, Ali makan, itu kan berarti Ali Kalau rumah makan Kenapa bukan rumah? rumah yang... <laughs> eh, itu, semacam itu harus diolah oleh <laughs> yeah, kan? yeah. Apa ya Kemarin yang... yang ya, itu tadi memang jengeng kisah Kuda, <laughs> kalau dibalik daku, kok bukan kuda terjengkang? Ya, <laughs> ah, itu semacam itu, Awe-lelang, Awe-lelang, Awe-lelang, Awe-lelang Karena logika, kecerdasan logika itu Tapi dulu ketika 17 Agustus ini kan Mengadakan lo waktunya dan salah satu fungsi wajibnya Rendra oh, iya. Judulnya Geriria itu Ada kata-kata begini Itu ditanya, Pak ini apa? Ia beri cerita manis dan duka daun bortol. Oh, ya, nah, uh, saya mengatakan ini bahasa simbol seorang gini, gini bahasa simbol itu tidak mesti merah Itu berani putih, itu suci, itu bahasa krisis saja Seorang penyair harus bisa menciptakan bahasa simbol ya Kemudian, lah tapi ini kok duka daun bortol. Kalian tahu daun portal itu kalau di pasar itu gimana? Masih sukar? Enggak apa masih layu? Itu antara layu dan duka itu kamu mempunyai kan? Ya, mereka mulai berpikir hmm. Dan duka daun portal juga, juga. Hmm. Ya, kamu tahu kalau daun portal di pasar itu kan tidak mesti segar Mesti layu enggak ada daun portal di pasar sulung Si layu, begitu dipetik layu ya. Makanya mesti Ya, itu mungkin mereka menghubungkan yang namanya duka sama layu Yang mereka juga ketika kan ada ada puisi sitar sitamora yang cukup terkenal pak hmm. satu kalimat itu bulan di atas kemudian eh hmm. malam lebaran hmm. jadinya malam lebaran isinya bulan di atas kemudian mereka hmm. mengartikannya hmm. asik asik lagi oh, kan? hmm. Macam-macam gitu oh. itu kan satu puisi yang terkenal juga kan, di Indonesia ya, karena paking pendeknya mungkin tapi justru ya. dia punya makna yang banyak paling nggak tadi muncul enam, enam makna dari enam anak gitu. oh iya, iya. <laughs> Bahwa oh, itu menyenangkan guru bahasa Indonesia <laughs> <laughs>